Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tullah, hati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran sosiolahraga ini cara pandang kita terhadap Olahraga ini bermacam-macam. Tapi kata sosiologi sendiri kan sebetulnya bagaimana olahraga itu sebagai aktivitas manusia atau aktivitas warga. Nah biasanya kalau di dalam sosiologi disebut aktor. Kemudian ada institusi yang menaunginya disebut sebagai struktur. Tentu yang pertama saya ingin berbicara mengenai pengertian sosiologi olahraga Berhubungan erat uh, dengan latihan fisik ya. Ada yang hobi, ada yang game, ada yang kompetisi Ada hanya sekedar penyegaran badan Ada perspektif ekonomi, perspektif tontonan dan mengusir kejenuan termasuk judi jadi kalau itu kegiatan aktivitas manusia di dalam masyarakat berarti ada dua kunci yang perlu diperhatikan yang mesti kita bicarakan yang satu adalah mengenai nilai-nilai itu adalah satu sumbangan standar baik dan buruknya sebuah nilai itu bergantung dari kesepakatan masyarakat setempat misalnya olahraga renang memakai pakaian renang cara barat itu secara nilai agama itu menjadi perdebatan yang sangat luar biasa karena apa? karena menutup aurat itu merupakan syarat meskipun itu olahraga jadi ya tidak dibenarkan kalau itu menabrak nilai itu yang pertama standar yang, yang pertama standar yang kedua itu adalah norma norma itu ada dua norma-norma yang sudah berkembang di masyarakat sebagai konvensi kebiasaan dan kemudian ada norma yang tertulis norma ya aturan yang dibuat oleh negara nah Antara nilai dan norma itu saling mengikat. Karena apa? Karena ada banyak nilai di dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia itu. Yang satu adalah nilai kedaerahan, yang kedua nilai agama, kemudian yang ketiga nilai negara. Nah, Menjadi problematik olahraga itu tidak sekedar hanya menggerakkan badan saja. Misalnya soal perjudian, di barat itu kalau ada pertandingan ya setiap minggu atau setiap hari ya, setiap hari itu dikeluarkan jurnal, bukan jurnal Scopus ya, lebih jurnal judi itu, nalo itu. Nah di situ menjadi tradisi yang sangat kuat, terutama yang ke-8 itu mengusir keterasingan. Terutama para pangsion itu ya, orang-orang yang pensiun itu. Dan orang-orang yang sudah tidak aktif di kantor. Ya paling asik itu kalau nggak nonton lomba pacuan kuda, ya lomba judi. Dan itu merupakan keasikan sendiri karena ada berapa ya kalau di prancis itu ada 22 kira-kira ya klub ya masing-masing ya, kita kan harus menulis Marseille lawan PSG menang mana kemudian Nong lawan Nongsi menang mana itu ya kalau kita bisa menebak tiga gitu ya sudah lumayan tapi ya tidak mudah itu kan tradisi norma yang berkembang di sana dibolehkan tapi di tempat kita kan dulu ada waktu Pak Arto ada Nalo dan Buntut itu tapi kan kemudian uh, bertabraan dengan nilai agama haram orang berjudi itu apalagi itu dilakukan oleh negara kan. ya waktu itu ada satu Ungkapan bahwa itu ya, lurut ya. negara butuh uang, tapi dengan cara mengeruk uang dari rakyat, ya, dimana rakyatnya tidak kritis, ya, akibatnya yang terjadi banyak kerusuhan atau keretakan sosial. Gitu, makanya ya, sampai sekarang tidak bisa jadi. Um, Olahraga itu sangat kompleks. Maka saya menyebut sebagai dalam akademik itu multidisiplin. Kalau kita berbicara di luar ya multidimensi. Jadi banyak dimensi yang bisa dipelajari dari olahraga itu. Dan nanti bersinggungannya ya tetap kembali kepada nilai dan norma tadi. Karena itu nilai sendiri merupakan standar ukuran kaidah yang dibangun oleh masyarakat kita yang berbeda dengan masyarakat lain ya sementara norma itu yang sudah ada kebiasaan-kebiasaan ditambah dengan yang secara tertulis dibuat oleh negara.